Joss, uh, sama iya. Faye masih cek? Udahan, udahan. Udah bubar gini, dah. Tampak! Belum Hah? ada! Kok bisa? Hah? Masa? Uh, Terakhir bukannya ya. masih nata eh, Natalan ya? Pas Natal kemarin kan? Hmm, Kenapa Joss? Ya, begitulah. Apa namanya? Uh, apa yang ya ngomongnya ya? beda visi-visi aja mungkin visi-visi <laughs> ya, <merancang> <laughs> ya beda terrespect <laughs> guys, skor gua kenapa ya ini kok buka Iwan kaya kamu buka Iwan? Ya. kaya hmm. tantirna TV rusak gitu loh Udah siapa dulu? Ma aku ngelega? engga aman? Restart aman? Visi. Wih dikasih telur sama kikap, makasih kikap. berarti lo ini josh inisi, poya poya. Berapa? Serem. Masih masih enam puluh tiga persen lama mbak, lumayan lama. Lima puluh tiga persen. Enam puluh tiga. Apa karena discord servernya? Apa karena discord servernya? Gue coba ganti discord servernya server kali ya. Coba aja, Joss. ya josh. Jadi delapan. Wifi. Server <susur> yang lag sih uh, lima. Coba ya, coba ya. Sabar mbak. Jadi cuma ngobrol masa iya sih. Ya, ya udah udah udah. Ah udah gini. Servernya agak ngelek sih tinggi pingnya. Ini udah nggak nah, Saver nah, terlalu sih. Oh server Discord. Udah kan udah nggak terlalu kan sekarang? Iya. Iya kan. Server Discord juga bisa... eh server Discord bisa ngelek juga ya? Iya bisa ngelek juga Jadi tapi. Maksudnya masih berteman baik kan jos Masih lah teman Masih Gak tahu sih Kayak <tuh> ya <Yaudah> lah <tuh> <tuh> Gue kan di, di blog Gue ya Gak jok jos Di, di blog lo Iya Kenapa? Coknya kemarin adem-adem aja Joss? tahu lah Kayak <tuh> <tuh> Kayak yaudah lah Gue blanin aja udah tamat udah tamat <laughs> iya guys udah tamat just one scrim ja, jago nggak gimana waktu tadi di scrim menggalak cok memakan Enggalak, guys, ya memakan dia memakan semua itu bisa tuh diikat belakang kepala bisa tuh Bisa enggak iya bisa anjay so enggak eh, tapi menurut gua enggak enggak enggak tarik lo Jadi kayak dia tuh emang enggak nyampe gitu kan. Terus nyampe ke belakang. Uh, yeah. Tuh. Ya kan maksudnya itu ya bagus malah depannya jadi kayak gitu ya, nah, kan. Bagus? bagus kok bagus. Bagus kok enggak harus belakangnya full. Ah oh. oh. si telurnya mantan. Emang enggak bisa full ya? Jos ada bilang katanya ya balikan sama Max. <laughs> aduh aduh gimana ya? Enggak tahu guys max mau pawn enggak. Soalnya itu gua buang kemarin. Terus sih tinggal, dia buang guys. Terima kasih. Wah, makasih OP buat telur ya. Gitu. Eh, mana bisa nantangin lu rambut gua juga bisa kayak gitu, Cok. Sumpah. Bisa gua. Yakin lu. Nantangin gua lo. Sabar, Pak. Kalau gak ga memasukkan saat ke keadaan, bisa Cok, gua, Cok. Siapa yang memasukan keadaan anjing bisa, Cok. Ada coba iket-iket, Lo tarik belakang. Ye. Yeah. Jangan Mas. Mas ini ya, Mas. Jangan yankin ini. Gak paham, apa mana, mana. Bisa Cok sih gua ganteng gua bocok Lu boleh deh kayak kayak orang samurai oh, di Jepang udah, gitu ya uangnya wah tengenya deh <laughs> kayak esan beneran <laughs> kayak udah kayak ini enggak udah kayak king Nimo satu king Nimo mau dua nggak ini mau king dua Iya ya jadi aja semua lu menghibur lu ya gua nggak <laughs> bisa lah Cok gua cow bisa kan gua berarti kok gua kayak ini yang suka jaga perpustakaan gitu deh iya kayak kutubu gitu loh. <gak> hehehe kaya tapi rambut lu bagus mas. Oke, kayak bagus rambutnya iya kayak rambut gua oh, kayak apa? cewek sih jatau sih jangan iya, jatau mas dia ini apa sih Oke. Okay. apa yang namanya enggak Karatok. mana perawatan keratin, keratin ga hah? keratin pernah ah, dia keratin keratin namanya no? lurusin rambut gak sih keratin itu? Gak... Oh enggak enggak, enggak pernah lulusin rambut Emang kayak gini gak rambut Keratin itu kayak lurusin rambut, kalau oh, gak salah Oh itu apa namanya? Eh uh, Bukan dicatok, apa namanya? Ada tuh yang permanen tuh Ini Aduh, di... apa namanya ya? Apa smoothing gitu Nah smoothing cok Enggak, enggak di smoothing, smoothing ini Smoothing enggak beda sama keratin Smoothing itu bahaya gak sih? Bikin ya bisa rambut. bikin rusak sih pasti Keratin apa sih? Muting itu ngapain? Kenapa? Babi viewers bilang gayus kan Muting gitu. gimana? jadi apa ini gitu? Muting tuh kayak dikasih apa nah, ya bingung sih. Gua mikir gimana, e e e kayak mikir kayak, kayak gitu intinya kayak dikasih alat itu loh. Eh, dikasih, bukan dikasih alat sih dikasih kayak sesuatu Wah, gitu. Yang oh yang yang yang itu kasih sih yang ada di masuk kepalanya masuk dalam ubang bisa, itu kayak kayaknya si bisa harus ya. Gayus tahunan. Kok gayus sih? eh bonding oh, sebentar, mau mandi gua tuh mau bobo guys Mending apalah kita tidur jam 2 Gini, <laughs> jam 2 aja oh, lama banget ini apa wifi kosannya ya? cuman berapa, berapa, berapa, berapa MBS Lihatnya gimana? Ses... Kan ada tulisan berapa MBS RKB oh, gitu 1,3 1,3 MBS iya kan tadi Cuman, nkb kan iya oh sekarang satu koma tiga mbs sih ah, itu kayak lumayan main kencang tuh lumayan lah itu berapa wwf ini ya wwf rumah sakitnya wifi kosan oh di kosan deh kenapa kemarin bilang <laughs> serba lagi di rumah sakit aku lagi di kosan ini sekarang wah yeah. <laughs> kosan di mana di ini di semarang surabaya ya. Oh semarangnya, Oh ini semarang Beli istri bilang jauh dekat Arif Budi Semarang kali semarang Sejauh ini sih sampai akhir Januari ini Tapi gak tau depan panjang atau enggak Udah kemarin di stream cok Udah lu telat Lu telat ya siapa tuh Kemarin dia bilang Ini Apa Oh sekarang Maksudian ini yang ngecek itu followers Only chat gitu ya Jadi yang ngecek itu yang followers doang ya Iya, emang nggak boleh kayak gitu. Oh iya, belum bisa diganti apa? Gimana sih? Tati emang ini auto, auto ya. Emang harusnya gimana, Wan? Gak usah. Gak usah. Tuh, kayak cerita itu juga lumayan ini sih nambahin. Lumen BR harusnya ya? Eh, lumayan ngurangin gak sih. Follow Seporan. Oh, itu ya udah gue matiin Wan. Thanks, semuanya. Tes, tes, tes. Ya, Biarin Allah. follow aja dulu, emang iya. Empatmu sama cowboy jauh enggak Kayaknya nggak ya. terlalu jauh deh, sama cowboy. Kata netizen wan mending gitu aja sih, takut rusuh emang iya? Karena metal mas kan udah kuat guys. Gaklah, <laughs> ini aja jaga yeah, apa? Jangan-jangan yeah. ya? jangan. nggak nggak apa-apa kok. Emang nggak pernah ya maksudnya. Aku udah bilang ke viewers nggak, nggak pernah apa? Aku mah nggak nggak baper atau apa? Iya. Yeah, Pan-pan yeah. uh, uh, aja. Uh, stream happy-happy doang. Emangnya Renas tidak dimana? Ah uh, ya apa josh? enggak ini katanya selamat pagi hairner. sebenarnya hairner di reno cuman udah sebagian udah jadi gitu tempat yang buat tidurnya udah jadi guys. josh udah lihat juga. masih lihat belum? apa? udah lihat belum ya baru? udah udahlah, udahlah. udah lah udah. udah lah orang manajer lu tiap hari. Akhir. Dia mikirin. Oke oh, sih gambar yang itu. <laughs> cuma aku mikirin apa mas dian? Apa? lemari apa? lu? lemari ya, lemarinya. lemarinya emang kecil kan ya sebenarnya yeah. kayak kayak kaya penuh gitu gak sih? Yeah. Ya, ya, ya, tar nambah lah, bisa bisa nambah sih bisa nambah. Soalnya dia sempit banget juga kan, tentunya, pesnya. Oh, boy si lima, oh iya. Iya, apartemen sih, jadi ya, ya itulah pilihannya kalau misalkan ya kalau rumah lagi nanti ITPnya pasti nggak kepake. Kalau hmm. rumah...